terpalnya guys tapi dia transparan Halo guys kembali lagi di channel Trimulya kali ini kita akan review film motrak gede guys motrak Hino C2 guys Nah kalian bisa lihat gede sekali guys oke guys, coba kita lihat interiornya guys sebentar, kenapa ini di belakang Coba. oke okay guys, ini interiornya dan disitu ada GPS disitu ada HP yang lagi ngecas guys nah, kabelnya kecolok di dekat ke situ guys oke okay, guys Cuma kita lihat apakah ini sudah suprot transmisi manual H atau belum langsung aja kita lihat kita ganti ke manual H 1 2 3 oh dia sudah suprot transmisi 6 udah suplai transmisi manual lah ya guys langsung aja kita ganti ke otomatis lagi guys di sini variannya ada banyak ya guys nanti saya bakal tunjukin coba kita lihat hazardnya guys oke okay, hazardnya begitu ya depan yang belakang sebentar bawah nah yang belakang begini ya guys sangat gelap itu begitu lihat lampunya guys Oke kalau lampu yang warna merah, merah nyala, kalau yang depan yang mana ini yang nyala, guys. Oh ternyata yang warna bawah ini, yang bawah itu, guys. Oh yang, yang lampu dekat itu yang warna merah, yang lampu jauh ya atasnya warna kuning. Oke okay, guys coba kita lihat anim 1 anim satu kepalanya kencuk kepalanya toko guys anim dua anim dua suspensinya turun nah nah ih turun kita <tuk> <tuk> ya. An lihat animasi ketiga apa? apa itu? oh animasi ketiga ini guys dia buka pintu sopir coba kalau pintu biasa oh pintu biasa buka yang kiri yang belakang kagak oke okay, oke okay. Oke okay, guys, ya, langsung aja kita lihat ke varian berikutnya guys Oke okay, guys, ini dia yang varian kedua Yang varian pertama dia terpal, ya kotak Dan yang varian kedua dia terbuka setengah terpal, ya guys Oke okay, guys, langsung aja kita ke varian berikutnya guys Oke okay, guys, ini kita udah ke varian yang ketiga guys Coba kita lihat. Nah, di belakang ini agak beda Ini kita terbeda lagi, guys. Terpalnya yang segitiga, guys. Tadi kan yang, yang varian pertama kota. Yang varian kedua kota setengah, guys. Terpalnya, ya guys. Dan ternyata ada juga bedanya, guys. Sebelumnya kan varian yang itu kota. Tadi pelopnya beda, guys. Yang depan. Pan itu warna putih. Ini beda juga, yang belakang juga beda. Kalau yang varian segitiga ini, guys. Oke, okay guys, langsung aja kita ke varian berikutnya, guys. Oke, okay guys, ini dia varian yang varian yang sebelumnya kan dia segitiga. Nah, yang sekarang terpalnya segitiganya setengah, guys kebuka setengah ya guys terpalnya, dan di sini juga beda guys, peletnya juga beda oke okay guys langsung aja kita ke varian berikutnya guys oke okay guys ini varian yang terakhir guys ini varian yang paling aneh guys dari varian yang sebelumnya guys huh? nah. Ini varian transparan guys. Wow. Kalian bisa lihat dan di sini lihat nggak ada roda, cuma ada pelopnya ya doang guys. <laughs> Sebenarnya ini kotak yang setengah guys, no, terpalnya guys. Tapi dia transparan. Nah, yang depan jadi begini dong, aneh banget. <laughs> yang pintu sopirnya juga begini guys. Oke, kita lihat dalam ya, guys. Oke, guys, interiornya jadi begini. Banyak banget ya, guys, spionnya guys. Dan di dalam agak beda ya, guys. Oh, di dalam kabelnya transparan, guys. Kotak HP-nya transparan juga, malah jadi foto itu, guys. Misalnya ini enggak ada pelet. Eh, enggak ada pelet, nah, salah lagi, guys. <laughs> Gak ada roda, ada velop doang doang, guys lihat kan guys, oleh ini transparan. Nah ini udah mulai malam. mau jalan? Wih bisa dijalanin dong, guys. Padahal cuma velop doang. Oke okay guys, coba kita tes drive sama lihat kecepatannya sampai berapa, guys. Dan apakah bisa ini nanjak ke stijalawi? Coba kita langsung aja lihat yuk kita lihat kecepatannya berapa guys waduh ini aneh banget deh ya coba kita lihat begini guys eh ini sih. permisi eh permisi eh coba kita lihat di dalam aja nah di dalam begini kabel chargernya transparan tr <tuh> dong ke ada transparan kalo oh, GPS sih kagak kagak transparan ya kalau wiper kagak juga ini transparan ayo ayo langsung aja kita lihat kecepatannya sampai berapa udah 40 di, udah 50 lebih ya tadi tadi langsung aja kita balap ini mobil bak ini enak banget guys di setir sama di gas ya guys, ya udah, udah oh Remi juga enak Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ini ini kepanjangan ya, guys. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, udah melebihi di malam, 50 lebih 60 lebih Nggak lihat 70 lebih Oke okay, oke okay, oke okay. udah sudah, sudah apakah bisa nih guys tanyakan sinyalawi kita lihat aja guys apakah bisa seterak ini udah 80 lebih dong keren juga ini terakhir enggak kita lihat Kagak mau naik kecepatannya. Oke, okay, habis. ada oh, habis. Sebentar. Oke, okay, habis. Oke, okay, coba kita. Nanti guys. Nanti dulu, guys. Oke, okay, nanti Apakah bisa? Apakah kuat? Oh, kuat, guys. Oh. Hey. aduh. Matrax. Sena berat truk ke baru. Eh, kenapa turun sendiri? Oke. Oke, kuat, guys. Meskipun ini di gigi kedua, guys. Transmisi yang kedua bisa, guys. Kuat, guys. Keren banget ini truknya, panjang padahal. ah, uh, Ini, guys. Kita kita bisa lihat tuh guys ada Aduh, Dabra, Dabra hahaha wih, masinnya keren juga ini gobrooom kalau nah, lebih beda. kita lihat kecepatannya sudah 80 lebih ya, kurang lagi jadi 7 jadi, 70, 60 ayo kita gaskan lagi guys Ya, apakah ini bisa sampai 100, ya jalan sampai 100 ini Ini, ini juga gampang Oh, let dong, dong, dong Aduh, uh. dong. Aduh tolong Tolong, uh. tolong kegabutan uh. saya Oh, nabrak, oh, dong Oke, okay, guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini Halo, kalian mau buat yang apa kena iki dan variannya ada yang bagus ada yang aneh ya begitu guys linknya ada di deskripsi guys kalau kalian mau buat ya jangan lupa like komen dan subscribe share ke teman-teman kalian -teman. semua dadah